Halo, balik lagi di channel saya Felix Sunari dan kali ini gue berada di Peak 2 yang lagi hits banget Yang tempatnya itu kayak dana buatan dan rame banget Dan gue bersama temen gue lagi Halo Dan kita ini berada di kawasan Pakira Motor Dan gimana keramehannya, saksikan ya Jangan di skip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 Hai Bos kita pemandu Nah, ini dia keramaian okay. guys dan kita harus namanya uh, pakai masker ya ini danau buatannya noh. dan ada mau kita mau ke jembatan ini kita harus membuat surat gitu posisi dari sini terus jalan ke sini dan kita harus ada surat baru bisa masuk kalau nggak ada surat nggak bisa masuk Dan inilah penampakannya di pik dua danau buatan dan di sini juga kita harus mencuci tangan. Nah, ini udah disediain cuci tangannya, dia udah ada pedal. Jadi kita nggak usah menggunakan tangan lagi. Nah, ini keramaiannya kayak gini. Ini ruko-rukonya belum pada buka. Nah. Maaf ya. Kali ini posisi videonya dan kontennya ini agak kurang berfaedah, tetapi gua mau memberikan tempat-tempat uh, yang lagi kekinian aja untuk hari ini. Ini posisinya di repeat dua yang lagi yang kononnya. Danau-nya danau buatan dari si Ahok ya, ya kan? Dan di sini lagi ada yang buat TikTok, lagi buat TikTok. Dan buat kita yang nggak punya sepeda dan pengen naik sepeda, di sini ada rental sepeda, jadi kalian bisa sewa sepeda di sini tetapi harganya saya tidak tahu karena saya tidak ingin naik sepeda Dan semua di sini wajib menggunakan masker dan tidak boleh melepaskan masker karena sedang kami dan kita lagi PSBB juga Dan di sini juga ada makanan-makanannya Nah, ini dia katanya semuanya makanan makanan mobil Kita sudah sampai ke daerah sini gitu Posisi jembatan di sana Dan ini posisi Hampir mau ke Benar-benar kayak Apa ya Bisa dibilang ya Bukan jembatan lagi dan Hampir akhirnya sih Ton Jauh juga ya Ton Udah sampai lewatin di jembatan Oke, sekian Bro uh, jelas ini Di pick 2 Bersama temen gue Tony Halo Dan sini lumayan rame Banget Bukan sepi lagi Tapi banget ya Rame banget ya dari, dari ujung ke ujung itu rame banget dan emang benar bagus viewnya dan buat yang kalian naik sepeda atau jogging bagus mantep di sini tapi tetap harus jaga keamanan kalian menggunakan masker dan kalau misalnya agak sepi masker boleh dilepas tapi kalau lagi rame masker boleh dipakai lagi agar kalian tetap stay healthy dan jangan lupa untuk di like. Komen, subscribe, dan di-share di media-media sosial kalian dan tunggu vlog saya selanjutnya. Dan see you, bye-bye.